Selamat sore Bapak Ibu. Sorry. Kami sam, uh, kami uh, grup komedi ya yang sedang berusaha menghibur Bapak Ibu sekalian ya. Iya. Uh, nama grup kami adalah Saung Bobodoran. Ingat Bapak Ibu sekalian? Betul. Saung Bobodoran. Yeah. Saung Bobodoran setiap hari itu menyajikan humor-humor yang segar. Hmm. Menambah khasana komedi di Indonesia Tepuk tangan rumah ya, ya, ya, ya, ya. Jadi Ada Jadi harapan kami adalah Setiap hari kami akan upload Upload video komedi hmm. Di Saung Bobodoran Bagi Bapak Ibu silahkan ya. Kunjungi channel Youtube kita Saung Bobodoran saung Jangan Bobodoran. lupa jadi Saung Bobodoran Saya Saung, saung, saung tadi tempat kurang Nah gitu Ya bokol gitu wey. Uh, Saung Bebodoran Ibu Jangan lupa ya. Setiap hari Kiri Kiri Oke okay. Setiap hari Tonton channel Youtube Saung Bebodoran Saung. Tapi buat Bapak Ibu Yang belum Subscribe Silahkan subscribe Ya Subscribe Sehingga kami Terus bisa Memproduksi konten-konten komedi Caranya Caranya buka Youtube Nggak Terus Tonton video ini Jangan lupa Tombol klik Tekan klik tombol merah Subscribe tulisannya Subscribe Oke tuh Subscribe warna merah sok silahkan dipencet tombolnya dan sebelah kanan tombol Subscribe ada lonceng juga dipencet Bapak Ibu sekalian jadi biar Bapak Ibu sekalian saat kita berdua ini memproduksi channel youtube komedi Bapak Ibu sekarang dapat update nya begitu oh, ya iya. Bapak Ibu begitu ya jangan lupa juga nanti di sebarkan ajak budaknya Bapak Ibu oh, saudara-saudara budak-budak budak-budak barudak saudara-saudara Oh gitu loh diajak Bapak Ibu parawan ah. Ya, maklum. Wah, saya juga belum, ah, belum lagi. Saya juga masih belajar bahasa Sunda, ya. Walaupun dulu saya ya, lurus, wa maklum, Bapak Ibu, ini kita syuting sambil berkendara, ya. Jadi, tetap kita berkendara dengan aman, tetap berkendara dengan ah, aman. Ah. Gitu, jangan khawatirnya apa ibu jadi jangan lupa setiap hari tonton bawa parawan ah terus parawan terus barudak ya kemana wa ke kanan terus terus eh, terus bawa bawa ulah bapak ibu bapak bapak ah, bawa, ibu ah, ibu ah, adek, adek ah, mak mak sok itu itu iya tuh Eugen ngabentuk bobodoran. Oh gitu. Hmm. Hmm. Oke okay, sip. Jadi, Jadi terus. Si kurang masa hunku nggak tahu hunku. Lamun emang nes nonton. Minta hunku di subscribe. Kuma subscribe. Deh. Subscribe. Oh subscribe. Nu tombol uh, berem. Uh -uh. Berem merahnya. Berem berem uh -uh. berem. Nu tombol berem. Uh -uh. Ayat tulis anak subscribe subscriber, sok atau ditekan, diklik, eta tombol nah. na, uh -huh. lalu kemudian juga dipencet tombol lonceng, ya jangan lupa, kemudian like, share, uh -huh. silakan. Uh -huh. Jadi begitu bapak Ibu sekalian perkenalan kami, ya jangan lupa tonton terus channel YouTube Saung Boboderan. Terima kasih, terima kasih atas perhatiannya dan selamat menonton. Ada.